datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia you should be for not trusting yourself menguasai pertarungan bunuh, bunuh semuanya. semuanya aku berharap mereka, mereka lebih, kuat. lebih kuat dari aku selai persiap Siapa yang harus kubunuh? Raba mara sampai aku mati. Adalah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Tunjukkan, dan akulah penari utamanya. Alpha telah diaktifkan. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Maria on. ujang tamus tamus kalau <tuh> baru dipakai jadi itu hmm. jadi opener tiga tiga ini Tidak punya pilihan, kecuali melihat Kong Raida dengan tanah. Sejati tidak takut berkorban. Our turret has been destroyed. Our objective is in our hands. An ally has been slain. An enemy has been slain. Initiate.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 Biar suara dari, dari klan <laughs> Slain. Initiate retreat! An enemy has been slain! An ally has been, been slain! Request backup! Our turret has been destroyed! Dan kami menyerang lebih Demi kami menyerang lebih keras. panjang dice sampai langsung <laughs> oh, <yeah>. open. <laughs> <Sebron>. <laughs> ah open nah nope lah bayuan nangis sopro mbbk oh di tadi coba